Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ahlan, kembali lagi bersama saya, Raul Ahmad, di acara Ahlan Talks edisi Ramadan. Yang mana episode kali ini merupakan penutup dari episode-episode yang telah kita lalui bersama di Ahlan Talks edisi Ramadan. Dan pada episode kali ini, kita sudah bersama guru kita yang merupakan pengajar sekaligus mudir tarbiyah di Pesantren Islam Alirsa Tengaran, al-ustaz. Umar Soharlan Hafizohullah taala. Assalamualaikum, Sat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki -laki. Alhamdulillah, Sat. Gimana kabarnya, Sat? Bukhair. Alhamdulillah, bakhair. Lancar semua ibadah. Masa Bisa... antum gimana di sana? Juga lancarkan. Oh, alhamdulillah, Sat. Lancar, Sat. <laughs> Jadi gini, Sat. Sebelumnya, Ana mau terima kasih banyak nih set atas waktu dan kesempatan set udah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng kita di Ahlan Talks episode kali ini set. Ana juga berterima kasih sama Antum mau ngajak Ana di Ahlan Talk. <laughs> Ana ngiri menang lain diundang masana nggak dulu, <laughs> Iya set. Karena kebetulan banyak yang request juga set makanya kita undang Antum set. Jadi gini, Ustaz. Uh, Di sini kita akan ngobrolin sebuah isu nih, Ustaz. Isu yang lagi rame ramainya berkembang belakangan ini, Ustaz. Ada sebuah isu nih, Ustaz, yang lagi hangat banget diperbincangkan belakangan ini, Ustaz. Yang mana isu ini nih mengangkut tentang toleransi beragama, Ustaz. Jadi, karena Indonesia yang merupakan negara NKRI, Ustaz, negara yang apa set istilahnya ya berbeda-beda aga, berbeda agama tetapi tetap satu Nah di sini para umat-umat uh, beragama mengatakan bahwa kita juga harus memiliki toleransi dalam beragama set. nah Ana sedikit mundur ke beberapa bulan yang lalu ya set. ketika ada salah satu umat beragama itu set sedang merayakan hari hari-hari apa hari hari ini ya hari raya hari raya mereka dan kemudian di situ muncul fenomena di mana umat-umat beragama lain set yang bukan yang tidak merayakan hari raya tersebut termasuk umat Islam zat itu ikut mengucapkan dan memberikan ucapan-ucapan selamat hari raya selamat hari raya kepada umat beragama yang sedang merayakan hari raya mereka set nah yang mana mereka yang mereka mengatakan bahwa hal ini merupakan toleransi nggak apa-apa katanya Indonesia merupakan sebuah kesatuan berbeda-beda tetapi harus tetap satu makanya mereka apa yang disenangi oleh agama lain mereka senangi juga sebagai toleransi gitu set. Nah, hingga puncaknya set yang yang terbaru sempat terjadi juga yang ramai diperbincangkan itu ketika ada salah satu tokoh agama Seth, ulama Indonesia itu memberikan orasi di tempat beribadah umat lain set. Nah, jadi ini bagaimana nih set ya? Eh sebenarnya Toleransi itu seperti apa sih, set Toleransi yang diajarkan di dalam Islam itu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih wa ajma'in wa ba'aduh. para pemirsa di mana pun berada, pada hakikatnya Islam adalah agama yang penuh dengan toleransi dan di dalam hadis yang sahih dari oleh Imam Ahmad Nabi SAW wasallam bersabda biistu bil hanafiyati samha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang lurus as yang toleran. To Ini yang dikatakan bahwa beliau diutus membawa agama yang lurus as dan agama yang penuh dengan toleransi. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa agama Islam adalah agama intoleran, dia tidak berdasarkan apapun. Ya. Apalagi dia mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang mengajarkan radikalisme. Itu adalah fitnah. Karena di samping Nabi kita diutus dengan membawa Agama yang lurus dan agama yang penuh dengan toleran. tapi kita pun diutus sebagai rahmatan lil alamin. Jadi yang paling pertama kali mengajarkan toleransi di atas muka bumi ini adalah para nabi. Dan yang menguatkan ajaran toleransi tersebut adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam adalah agama yang menghapus rasisme dari sejak zaman dulu. Hmm. Sebagai contoh Pak, Bilal bin Rabah. Allahu ta'ala anhu. Rambutnya kriwil-kriwil, seperti kismis yang ditumpuk. Hmm. Ya, bibirnya besar. Seperti layaknya umumnya orang-orang Afrika. Hitam kelam. Lagi apa, di dalam Islam Bilal termasuk diantara manusia yang paling mulia. Bahkan dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai muadzin sebagai muadzin. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain berkulit hitam dan dia pun bekas budak tapi di dalam agama Islam dia menjadi orang yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam agama tolerans Islam, agama yang menghapus segala bentuk diskriminasi, rasisme. Dan ini sudah terbukti dari sejak zaman dulu. Kalau ada tiba-tiba orang mengatakan Islam adalah agama yang tidak toleran, Islam adalah agama yang rasis, Islam adalah agama yang ini dan itu, dia tolak-tolak ya, dia terbelakang tidak tahu informasi, tidak tahu pak. Saya katakan. Prinsip toleransi yang ditawarkan Islam dan yang ditawarkan oleh sebagian, saya katakan, sebagian kaum Muslimin atau sebagian orang yang mengaku Islam, sungguh jauh berbeda. Sebagian orang yang disebut ulama, ya, sebagian orang yang disebut ulama, apapun namanya, apapun gelarnya, apakah ustadz, apakah habib, apakah kiai, apakah mualim, dan lain-lain. Mengajak umat untuk turut serta dan berucap selamat pada perayaan non-muslim Padahal Islam tidak mengajarkan hal tersebut Orang non-muslim yang melakukan kesyirikan dan kekafiran kepada Allah Kok diucapkan selamat? Diucapkan selamat atas kekafirannya. Diucapkan selamat atas kesyirikannya. Contoh maaf ini contoh. Pada tanggal 25 Desember selalu terulang perdebatan klasik yang tidak mutu mengatakan boleh mengucapkan. Tidak boleh mengucapkan. ya Dengan beralasan boleh, dengan alasan kita ini, negara majemuk, masyarakat Indonesia, masyarakat majemuk, ada lima atau mungkin enam agama yang sudah di-ACC, katanya, yang disetujui menjadi resmi. Maka dari itu, harus kita ini bertoleransi, baik. Saya setuju, kita pun harus setuju dengan jawaban begini: toleransi. Tapi toleransi yang seperti apa? Apakah mengucapkan selamat Anda kabir? Selamat kelahiran Tuhan Anda. Tuhan kok lahir? Tuhan itu tidak melakukan dan tidak dilahirkan. Tapi ketika kita ikut mengucapkan selamat pada tanggal 25 Desember seakan-akan kita mengatakan selamat Tuhan kamu lahir. Selamat kamu telah kafir Allah yang mengucapkan al inna Allah Sungguh telah kafir yang mengatakan Tuhan itu Trinitas Sungguh telah kafir Yang mengatakan bahwa Al-Masih Isa bin, adalah Allah. Yang mengatakan Al-Masih Isa Allah putra Allah Sungguh telah kafir Yang mengatakan bukan saya Ayat Al-Quran Malah kita ucapkan selamat, bahkan secara logika, kalau kita melihat orang main judi, ya, perjudian itu dosa atau kemaksiatan di bawahnya kekirikan dan ukuran Tapi, kalau ketika kita melihat ada orang pada main judi, secara logika pantaskah kita datangi mereka? Lalu, kita ucapkan selamat berjudi. tidak setengah hari bolong nih di bulan Ramadan ada orang pada mabok-mabokan dan tahu bahwa mabok itu dosa bawah kekufuran dan kesyirikan nah, orang pada mabok mabokan jadi bukan bukber ya bukan kuasa bersama bukan tapi mabok bersama mabok bersama lalu kita datang nih eh selamat mabok bersama gitu jadi secara logiknya juga dengan itu Nah sekarang ada orang pada ngerayain ulang tahun kelahiran Tuhannya Melakukan sekuburan Nah terus kita ucapkan selamat ya Atas kelahiran Tuhan, Tuhan kamu Tuh. Nah maka saya katakan tadi Prinsip toleransi yang ditawarkan oleh Islam yang hakiki dan yang ditawarkan oleh sebagian umat Islam jauh berbeda ketika kita dapatkan orang yang mengaku beragama, mengaku ulama kok malah mengajak jamaahnya untuk bertoleransi yang berlebihan lalu toleransi yang diajarkan oleh Islam itu seperti apa? Toleransi yang diajarkan oleh Islam itu jelas Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat Al-Muntahana Ketika Allah berkata La yanhaakumullah Anil ladina lam yukatilukum fid din yukhrijukum min diyarikum ilayhim, Innallaha yuhibbul anil din wa min antu Ini konsep toleransi yang sudah diajarkan oleh agama kita oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wahyunya kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi 1442 tahun yang lalu apa kata, kata Allah? Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kalian karena agama dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil Sesungguhnya Allah hanya melarang kalian menjadikan sebagai Kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu Dan membantu orang-orang lain untuk mengusirmu Jadi jelas nih, di dalam surat Al-Muntahana ayat 8 dan ayat 9 Bahwa Allah tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir Selama mereka tidak memerangi kita dan selama mereka tidak mengusir kita Tidak mau kita hmm. Dan allah pun tidak melarang kita untuk berlaku adil terhadap mereka, ya hmm. ayat yang mengajarkan prinsip toleransi. Jadi jangan mentang-mentang dia kafir, terus kita pagi. Tidak ah, ada dalam Islamnya seperti itu. Kafir kafir, orang-orang kafir yang tidak memerangi kita, tidak musuh kita, tidak mengotak taknatik kenyamanan hidup kita. Kita tidak dilarang oleh Allah Rabb kita untuk tetap berbuat baik kepada mereka, untuk berlaku adil terhadap mereka. Ini prinsip yang sangat kuat yang tidak diajarkan oleh agama grup lain, agama, agama grup sebelah lah maksud saya. Seperti kita lihat apa kata Imam ketir, rahimahullah, Ta'ala. Imam ketir, ketir, ya, di dalam tafsir Al-Quran al ketir, al Juz 7. Alaman 247 Kafir, Allah tidak melarang kalian Berbuat baik kepada non-muslim Yang tidak memerangi kalian Seperti berbuat baik kepada Wanita dan orang yang lemah Di antara mereka Hendaklah berbuat baik dan adil Karena Allah menyukai orang yang berbuat adil hmm. ya. Bahkan Pernah ada satu kejadian Ketika Ali bin Abi Talib Kehilangan baju besi Ya ketika Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besi dan ternyata ketika Ali bin Abi Thalib yang ketika itu sudah menjadi khalifah keliling pasar didapati bahwa baju besi beliau sedang menjadi barang jualannya orang Yahudi orang Yahudi dan ketika itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah ya, ya. kekuatan yang dahsyat lihat ya Yahudi adir eh itu baju besi kayaknya punya saya kata orang Yahudi enggak bal bahkan baju besi ini punya saya buktinya apa baju besi ini ada di tangan saya kata Ali bin Abi Al enggak kita harus kajim kita buktikan kalau baju besi ini kamu atau punya saya apa kata orang Yahudi, ya udah ayo. Kalau gitu, kita datang ke Kureh. Kureh itu hakimnya orang Islam. Bawahannya Ali bin Abi Thalib Talib r.a. Kenapa kok orang Yahudi malah memilih hakim dari umat Islam? Karena orang Yahudi tahu, umat Islam pasti adil. jujur Toleransi yang cukup tinggi yang memang sudah dilakukan oleh umat Islam dari sejak zaman dari sejak zaman nabi zaman abu bakar zaman Umar, husman bahkan sampai ali bin abi thalib tidak diragukan ketoleransi yang dilakukan oleh umat Islam terkait kok malah mengajarin umat Islam untuk toleransi zaman sekarang sudah tolak sudah tolak lalu apa yang terjadi nyampe di Cureh Al Qadhi, ada apa kata Ali saya ingin mengajukan gugatan terhadap orang Yahudi ini. Berarti kamu datang sebagai penggugat. Iya, kalau kamu datang sebagai penggugat duduknya bukan di sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya. Kamu duduk di bawah sama seperti orang Yahudi itu. Kita lihat keadilan tingkat tinggi yang diajarkan oleh Surel al -Khudi. Jangan mengatakan kamu khaluka, mengajukan gugatan kamu duduk di sebelah saya. Tidak dibawa sama seperti Yahudi yang intinya yang intinya Ali bin Abi Thalib tidak punya saksi yang kuat menyatakan bahwa baju besi itu punya dia. sedangkan si Yahudi tadi benar-benar memiliki posisi yang kuat karena memang baju besi dia pegang sehingga Abu pun memutuskan baju besi itu miliknya si Yahudi Ketika itu juga Yahudi mengatakan, saya yang bersaksi bahwa baju besi ini memang punyanya Ali dan saya tidak punya baju besi ini sama sekali dan saya sekarang masuk Islam. Asyhadu illallah wa muhammad Kenapa Yahudi mati Islam melihat keadilan yang sangat luar biasa yang diadakan oleh Islam? toleransi yang luar biasa yang benar-benar ditunjukkan oleh Islam seorang Khalifah di bawah tidak dibedakan ya dalam hukum Islam tidak dibedakan ya dan ini benar-benar sesuai -benar dengan firman Allah la yana kumulahu aniladinan qatilukum fitdin Nah, jadi sudah jelas ya. Lalu bentuk toleransi yang diizinkan oleh syariat Islam itu seperti apa? Pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit, walaupun dia kafir, walaupun dia kafir. Apa dalilnya? Hadis yang sahih yang diriakan oleh Imam Al-Bukhari dan oleh Imam Muslim Rasulullah Wasallam bersabda Fikulli kabidin radbatin ajrun Menolong orang yang sakit yang masih hidup mendapatkan ganjaran pahala Dia mau kafir Muslim siapapun Selama dia memiliki hati kita berhak untuk membantu berhak untuk menolong itu yang pertama yang kedua tetap menjalin hubungan kerabat kepada orang tua atau saudara non muslim kita diajari jauh-jauh hari dalam surat Luqman ayat nomor 15 toleransi yang luar biasa Wa inja ja'aka a'alan tusyrika bima laysa ilm fala tuti'uma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk memper, apa namanya memperssekutukanmu dengan sesuatu apapun yang kamu tidak memiliki ilmunya maka janganlah kamu taati Jangan kamu patuhi perintah untuk berbuat syirik itu. Wasoh hidhuhumah tidunya mau Tapi ingat, tetap pergauli kedua orang tuamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang toleransi tinggi ini tidak diajarkan oleh agama yang lain. Ya, bahkan kita dapatkan orang tua kita kafir, orang tua kita musyrik. Maksa-maksa kita untuk kafir, maksa-maksa kita untuk musyrik, nggak boleh kita perangi, nggak hmm. boleh kita zalimi. Harus tetap dipertahankan. Harus kita, kita sambung tali, tali kepada mereka. Bukan hanya kepada kedua orang tua, kerabat kita. Kalau Allah takdirkan mereka kafir, mereka musyrik. Tidak boleh kita zalimah. Masya Allah. Yang ini berangkat tinggi setelahnya. Yang ketiga, boleh memberi hadiah kepada non-Muslim. Boleh memberi hadiah kepada non-Muslim. Saya misalnya nih, yang boleh uphaya, yang boleh hewan kurban. Ya. Nabi sudah mengajarkan bahwa sembelihan kita bisa kita bagi eh, tiga bagian Sepertiga, sepertiga, sepertiga Sepertiga untuk makan kita Sepertiga untuk kita sedekahkan Sepertiga bisa Siapa yang berhak untuk sedekah kita? Ya umat Islam, saudara-saudara kita kaum muslimin Siapa yang berhak untuk mendapatkan hadiah kita? Bisa orang kaya teman kita, bisa orang kafir kita hadiahkan. Hmm. Apalagi orang kafir yang miskin, punya hak dia di situ. Tapi sifatnya bukan sedepah. Tapi apa? Hadiah. Hadiah. Hadiah. boleh. Jadi banyak cara kita untuk bertoleransi kepada orang-orang non -mukli. Ada, ada kejadian yang menarik Pernah Umar melihat pakaian yang dibeli oleh seseorang Lalu dia pun berkata kepada Nabi Wahai Nabi, belilah pakaian seperti ini Kenakanlah pada hari Jumat Kamu akan terlihat lebih tampan Ketika ada tamu yang datang kepadamu utusan-utusan dari para raja Kamu pakai baju yang bagus itu Nabi SAW pun berkata, "Sesungguhnya yang mengenakan pakaian semacam ini tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Kenapa? Karena pakaian itu terbuat dari hmm. ya. lain." Kemudian Rasulullah ternyata mendapatkan beberapa pakaian, dan beliau pun memberikan sebagiannya kepada Umar. Umar berkata, Mengapa aku diperbolehkan memakainya sedangkan engkau tadi mengatakan bahwa mengenakan pakaian seperti ini tidak akan dapat bagian di akhirat Kata Nabi salam, Aku tidak mau mengenakan pakaian ini agar engkau bisa mengenakannya Jika engkau tidak mau maka jual atau tetap kamu kenakan Nah kita lihat apa yang terjadi pada Umar Umar menyerahkan pakaian tersebut kepada saudaranya di Mekkah sebelum saudaranya itu masuk Islam lihat Umar bin ternyata ketika mendapatkan hadiah dari Nabi saw berupa pakaian pakaian tersebut dihadiahkan kepada saudaranya yang miskin inilah yang sudah dibuktikan dari sejak zaman dulu Toleransi tingkat ini. Nah, maka Harus ada batasan dalam memahami toleransi Kalimat Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu, bagiku agamaku Kul, malu ya'malu ala Katakanlah wahai Muhammad tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing orang kafir berbuat sesuai dengan kondisinya dengan kekafirannya orang muslim pun demikian ibadah umat islam ya di masjid ibadah ibadahnya umat nasrani ya di gereja kalau ada umat islam kok ikut-ikutan ibadahnya umat nasrani ya toleransi kebablasan Mau dia seorang Gus, saya sedang tidak minggu, Saya kan mau dia seorang kiai, dia seorang ustadz, seorang habib, seorang syekh. Kok ikut-ikutan, di gereja ikut memberikan ceramah. Ceramahnya pun bukan ceramah untuk mengajak ke Islam, bahkan ceramahnya menyatakan bahwa semua agama sama. Loh ini salah khawatir, khawatir apa yang dia lakukan Mengatakan semua agama sama bertentangan dengan firman Allah Inna dina inna wukum da'ala islam Bahwa agama yang benar-benar diakui di sisi Allah hanyalah Islam Ketika ada seorang siapapun ya, uskiai, ustadz, atau apapun mengucapkan semua agama sama, khawatir ucapan dia itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Kalau dia mengatakan ucapan dia yang lebih benar daripada Al-Qur'an, ma'udzubillah, bisa keluar dia dari Islam. ah jadi konsep la kum dinukum waliyadin harus jelas. Konsep kullun ya'malu ala dan konsep di dalam surat Yunus ayat 41 antum bari'un mimma a'malu wa ana bari'un mimma Kalian berlepas diri dari apa yang aku perbuat dari amal ibadah dan aku pun berlepas diri dari apa yang kalian perbuat, dari apa yang kalian amalkan dari amalan ibadah kalian ini konsep oleh juga di dalam surat al Al-Qasas ayat nomor 55 lana a'maluna walakum a'malukum. bagi kami amalan-amalan ibadah kami bagi kalian amalan-amalan ibadah kalian ini konsep ada empat ayat yang sudah tadi kita sebutkan Ngaku ulama, tapi konsep toleransi ini kok nggak tahu ceramah depan apa namanya jemaat gereja. Tapi dengan mengatakan semua agama sama, kalau memang semua agama sama, kenapa ya? Iya betul, kerja <tuh> sekalian. <tuh> Nah, pokoknya, lah, ini Kita lihat apa yang dikatakan Imam Ibnu Jarir Al-Fabari Lakum dinukum waria din. Bagi kalian agama kalian Jangan kalian tinggalkan selamanya Karena itulah akhir hidup yang kalian pilih Dan kalian akan sulit melepaskannya Begitu pula kalian akan mati dalam dan di atas agama kalian sedangkan untukku yang ku anut aku pun tidak meninggalkan agamaku selamanya karena sejak dahulu sudah diketahui bahwa aku akan berpindah tidak akan pernah berpindah ke agama selain itu, itu yang dikatakan oleh Imam Khatib Jari al di dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an jadi uh, apa ya ada istilahnya toleransi yang ditawarkan oleh non muslim itu namanya mudahana mudah mudahana itu seperti tau kalam mereka orang-orang kafir mereka berkeinginan agar kalian itu bersikap punah mau ikut beribadah dengan ibadahnya mereka mau masuk ke gerejanya mereka ke sinagoginya mereka atau ke agama apalah ya jadi yang mereka inginkan kita itu bersikap lunak, ikut beribadah seperti yang mereka ibadahi. Bayu dan mereka pun nanti akan bersikap lunak juga, akan masuk masjid juga mungkin, pesawatan. E, e, Ini gini-gini. Saya pernah dapat informasi. Jangan dikira ketika umat Islam ikut natalan di gereja orang-orang nasrani itu senang. Ya, ketika umat Islam dari gereja ikut natalan, bahkan mendapatkan kesempatan untuk berselawat di sana, menyenang, menyenang apa namanya? membacakan Al-Qur'an atau untuk melantunkan azan, jangan dikira orang-orang nasrani yang ada di gereja itu senang. Mereka itu merasa terganggu. Ini ini gereja kami Kok malah kami dengar azan? Ini gereja kami, kok malah kami dengar selawatan? Ini gereja kami, kok kalian malah kesini ngeganggu kami? Jangan dikira orang-orang masyarakat itu senang. Mereka enggak senang. Tapi mau gimana lagi? Sudah kadung, sudah terlanjur. Nah, jadi... Kalian pun maksudnya kalian di sini adalah sebagian umat Islam yang terus menyodorkan kalimat toleransi gitu ya. Kalian pun jangan berbangga. Jadi nyatanya tuh kalian dianggap pengganggu ibadah mereka. Albiroin pemirsa dimanapun anda berada, kondisi yang seperti ini tuh sempat terjadi ketika Al Az bin Wa'il itu datang kepada Nabi kita Muhammad dan mengatakan ya Muhammad halum mafal na'bud ma ta'bud ya Muhammad okelah kami akan menyembah apa yang kamu sembah wa ta'budu ma tapi kamu pun harus menyembah apa yang kami sembah wa nasyariquna wa amrina kamu dan kita semua akan ikut serta dalam urusan kita semuanya. Sembahan kita, kamu sembah. Sembahan kamu, kami sembah. Bayangin ini sudah ada dari sejak zaman dulu sampai akhirnya. Apa Allah turunkan kuliah? Ayo, harusnya Maka harus kita pahami bahwa toleransi di dalam agama kita itu ada batasannya jangan sampai bablas jadi uh, terkait dengan apa namanya seorang pemuka agama yang datang ke gereja melantunkan puisi ya uh, menganggap semua agama itu sama sehingga saling berangku dan lain sebagainya, wallahu taala secara beracara itu Hmm. Ya, itu sudah Mungkin dia sempat mengklarifikasi. Ya, kalau dan saya pernah tahu itu dia sempat mengklarifikasi. Dan dia sempat menyebut bahwa Imam Abu Hanifah atau di dalam madhab uh, uh, Imam Abu Hanifah itu memakruhkan seorang muslim masuk gereja. Dan itu seperti menjadi alasan dia untuk masuk gereja. Emang aneh di sini nih. memang aneh. Ketika jenggot itu sunnah, dia tinggalkan. Dengan alasan, kan cuman sunnah. <risas> <gir> Jadi jenggot ini sunnah, dia tidak mau berjenggot. Ya, Dia tidak mau berjenggot. Dengan alasan, kan cuman sunnah. Gak apa-apa ditinggalkan, tidak berdosa. Tapi ketika dia masuk gereja, dia mencari mubarir, mencari uja untuk apa yang dilakukannya itu tidak masalah. Dia katakan kan, kan cuma makruh, tidak haram. Berarti kalau saya lakukan, saya tidak berdosa. Ulama yang tidak pantas dijadikan panutan. Ketika sunnah ditinggalkan dengan alasan kan cuman sunnah Tapi ketika makruh dia lakukan dengan alasan kan makruh bukan haram Ulama yang tidak pantas dijadikan panutan, Ulama yang pantas dijadikan panutan adalah ketika sunnah benar-benar dia pegang Ketika makruh dia tinggalkan karena makruh itu adiknya haram Tidak Pantas seorang ulama Mencari alasan-alasan Untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Kalau dikaren arahan Nasihat oleh ulama-ulama yang lebih Benar dari dia Dia harus tunduk. Kalau dia datang ke gereja Untuk mendakwahi mereka Kepada agama yang benar Agama yang paling benar Agama Islam yang hanya satu-satunya di sisi Allah benar, seperti yang Emang diajarkan di dalam agama kita. Datang ke mereka, katakan: 'Sini kalian, sini aku akan bacakan kepada kalian apa saja yang diharamkan oleh roh kalian. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah.' ila kalimatin Eh kalian orang-orang nasrani yang ada di gereja ini, ayo mari-mari, ayo kita datang. Sepakati satu kalimat. Jangan kalian berbuat syirik kepada Allah. Ini baru benar. Tapi kalau datang ke gereja untuk mengucapkan selamat dirinya gereja, selamat atas dibangunnya gereja ini sudah jauh hmm. kalau datang kepada mereka untuk mendakwahi benar tapi kalau datang kepada mereka hanya sekedar untuk mudahana untuk melunak-lunakkan akidah khawatir akidah kita tergadaikan ya karena untuk menjadi sebutan Untuk keluar dari agama Islam Itu mudah tanpa disadari Seperti ketika kita melecehkan agama kita Ayat-ayat kita Dengan candaan-candaan tanpa disadari? Kita bisa Un'adillah wa wa'asuhi'i Katakan, Wahai Muhammad, apakah dengan Allah? Apakah dengan ayat-ayat Allah? Apakah dengan Rasulullah? Kalian jadikan bahan olok olah olahan Jangan kalian minta maaf. Jangan kalian mencari uzur. Kalian telah kafir setelah keinginan kalian. ya Jangan kita tergiru. Lakum dinukum wal yadin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Anabari bumi tak antum bari bumi tak malu. Ini konsep artinya. Ini konsep toleransi. Jadi gitu Mas Rakul, ya kaitannya dengan toleransi ada batasannya. Ya tidak melebar seenaknya saja. Hmm. Jadi seperti itu saja toleransi di dalam yang diajarkan di dalam Islam bahwa sebenarnya. Islam itu juga sebenarnya menjunjung tinggi toleransi dan uh, malah bahkan memerintahkan untuk tetap berbuat baik kepada sesama manusia walaupun non-muslim yang tadi dicontohkan, Betul. Tiga Hal yang tadi sudah kita sebutkan, itu tidak boleh lepas dari kehidupan kita bertoleransi, membantu orang yang membutuhkan, tetap patuh, tetap Taat, apa tetap berbuat baji kepada karir kerabat yang non muslim selama mereka tidak apa namanya tidak memerangi kita itu sudah sudah jelas jelas lah ya, oke okay. dan kita sebagai muslim juga sebenarnya nggak boleh berlembek-lembekan aja gitu setiap manut-manut aja harus tetap memiliki uh, batasan di saat kita berbuat baik bertoleransi terhadap umat beragama lain gitu saja Ya, kita harus punya prinsip yang kuat, Mas Rakul. Ya, nggak boleh kita itu mudah diombang-ambingkan, apalagi di zaman sekarang ini, zamannya medsos ya. Hmm. E, kalau kita nggak punya prinsip, kita e, berbahaya. Saat, ya tadi, bisa murtad tanpa disadari lah. Kita hmm. harus benar-benar kita belajar, belajar. belajar. Oke, okay, Nisad. E, terakhir, Nisad karena ini kan merupakan merupakan sebelum kita tutup saja ya, karena ini merupakan Ahlan Talks edisi Ramadan yang terakhir saat sebelum kita Idul Fitri sebelum kita Lebaran saat nah di akhir sesi ini saat anak mau minta nasihat dari antum nih saat untuk sobat-sobat Ahlan yang nonton di rumah saat karena uh, mayoritas yang nonton kita ini kebanyakan anak muda nih saat dari range umur 15 sampai anak muda dari umur berapa saatnya anak SMP SMA dan anak-anak mahasiswa gitu saat. Nah kita minta ya, nasihat-nasihatnya ya. untuk untuk mereka nih saat. karena mereka ini kan masih muda nih saat, ya? masih zaman-zamannya labil dan ketika hidup di kehidupan masyarakat itu banyak sekali eh, apa saja ya, istilahnya informasi-informasi yang mereka dapat cuman mereka belum ketahui saat seperti yang tadi halnya, saat. ada yang Berceramah di dalam gereja itu ada yang bilang toleransi Terus kemudian ada yang ulama yang bilang tidak Nah ini nasihatnya untuk Kita sobat-sobat ahlan rumah uh, Sobat ahlan, gimana pun Anda berada di sini saya pun sama seperti kalian masih muda ya, Umur saya itu masih uh, Pas genap tanggal 7 Mei kemarin umur saya itu sembilan tambah dua puluh tambah dua puluh, masih berapa tiga puluh sembilan masih muda lah itu masih mudah. jiwa muda selalu menggelor emosi itu hampir sulit tertahankan tapi ada satu hadis yang cukup menarik di Rasulullah s.a.w. mengatakan sabaatul Allah fi zhili yauma la ada tujuh golongan yang nanti pada hari kiamat akan Allah berikan dia naungan, keduhan, di mana pada hari itu tidak ada naungan atau teduhan kecuali dari Allah saja. Nabi menyebut di antara tujuh golongan tersebut adalah syaabun Nashaafi ibadatilah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu taala dari sejak kecil sampai dia dewas sampai dia dewasa beranjak remaja dan seterusnya dia tumbuh dalam peribadatan kepada. Allah. Pertanyaannya ringan. Bagaimana mungkin seorang anak dari sejak kecil bisa tumbuh dalam peribadatan kepada Allah Kalau tidak belajar Maka kunci utamanya adalah Dari sejak kecil sampai dia remaja dan dia dewasa Tidak lepas dari yang... Ilmu dan ilmu Yang belajar ilmu, ilmu, ilmu dan ilmu akan benar-benar kuat Dalam pengamalan ibadah Kenapa? Karena ibadah tanpa ilmu Tersesat Ilmu tanpa ibadah termurkai. Gharil maghdubi alaihim Waladhalim Orang Yahudi Maghdub alaihim Mereka termurkai Kenapa? Mereka memiliki ilmu Tapi tidak mau beramal tidak mau mengamalkan ilmunya. Abdalilin, orang-orang Nasrani, mereka tersesatkan. Kenapa? Mereka nggak punya ilmu, tapi semangat beramal. Mereka pun tertarik. Berbeda dengan umat Islam. Dan sejak wahyu pertama turun, berbunyi apa? Ikrah. Ikrah, Ikrah. baca'lah. Ikhro' baca'lah Ikhro' baca'lah Belajar, belajar, belajar Bahkan untuk iman Untuk la ilaha illallah butuh ilmu Apa buktinya? Fa'alam annahu la ilaha illallah Maka saya mengajak diri saya pribadi Saya yang masih muda ini Umur 19 tahun Tambah, 20, tetap belajar. Tetap belajar. Ya, jabatan apapun, mau sebagai mudirmu, sebagai mudirnya mudirmu, sebagai apa? di atasnya mudir, tetap butuh belajar. Nabi Muhammad, sebagai nabi belajar setiap bulan Ramadan, seperti bulan ini, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril baik dari suhu Quran, Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad Al Quran setiap di bulan Ramadhan. Bayangin, murojaah terus Nabi Muhammad itu. Nah, maka saya mengajak diri saya pribadi dan sahabat ahlan dimanapun berada belajar, belajar, belajar dan belajar. Belajarnya dari guru, jangan dari medsos. Baca artikel tanpa guru Di Youtube Milih-milih Ustadz serampangan jangan Cari guru yang memang Benar-benar diakui manhajnya Ada Ustadz Yazid Ada Ustadz Abdul Hakim Abdad Ada Ustadz Badul Salam Ada Ustadz Syafiq Reza Ada Ustadz Khalid Basalamah ada Ustadz Nur Ehsan, ada Ustadz Abu Ehsan, Ustadz Ustadz Roja. Masya Allah, satu-satunya saat TV, satu-satunya Insan TV itu yang dilihat, ya, banyak itu yang dilihat. Jangan ya, usap-usap yang tenar lewat YouTube, saya tidak bisa sebut-sebut satu-satu, -sebut, satu-satu yang baru, tapi hindari usap-usap YouTube yang tiba-tiba terkenal yang membawa syubhat. Tuhan ada di mana-mana, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak di atas, ya, yang mengingkari keberadaan Tuhan di atas langit, jangan, itu ulama-ulama yang seperti itu lempar jauh-jauh, ya, ulama-ulama yang seperti itu lempar jauh-jauh, dekati, ustadz-ustadz roja, ustadz-ustadz mesal tv, ustadz-ustadz insan tv, yang sudah jelas-jelas ya manhasnya akidahnya belajar belajar dan belajar ya maka anak untuk anak-anak muda jangan jauhi ilmu jangan jauhi para ulama terus beramal terus beramal dan terus beramal istiqomah itu kena. ya itu mungkin nasihat saya yang singkat untuk saya yeah. pribadi dan <tuh> <tuh> <tuh> oke yang lebih untuk terus istiqom sebarkan ilmu sebarkan kebaikan jadilah Mas Rakul uh, apa ya uh, seorang pemuda yang terus menebar motivasi ilmu dan aman Mas, ya. Mas Rakul ah, misal. Oke, misal. Uh, Masya Allah nih kita udah dapat banyak banget ilmu dan faedah yang mana kita sebagai anak muda nih harus banyak-banyak belajar dan selektif dalam memilih guru ya saja karena uh, kita nih Udah. sebagai anak muda masih labil dalam emosi set. jadi emang butuh banyak banget asupan-asupan ilmu dan terkadang kita nggak sadar bahwa kita tuh belajar pada orang yang salah itu set. itu terkadang penyakit yang kita alami set, uh, nam, set. kalau gitu ya. atas ilmu dan nasihatnya setelah terakhir uh, terima kasih banyak juga terhadap Sobat Ahlan yang udah ngikutin serial Ahlan Talks edisi Ramadan ini Yang insya Allah telah berakhir dengan podcast bersama Ustadz Umir Suharlan Tapi insya Allah setelah Ramadan kita tetap ada nih Kita tetap lanjut buat Ahlan Talk cuman bukan edisi Ramadan edisi normal set. gitu. Nah kalau ya, gitu mengucap Aidun Aidun Mubarak min al-a'idin wal fa'izin. antum bikhair. Semoga sobat Ahlan mendapatkan hari raya yang berkah, hari raya yang bahagia. Jangan lupa terus ibadah ya. Dengan berputusnya Ramadan tidak berarti berputus amal sore kita. Iya, Lanjut, ya. Oke, okay, kalau gitu uh, anak tutup Ahlan Talks edisi Ramadhan kali ini Dengan membaca doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu'ala ilah ilah anta astagfirullahaladzim Oke Sobat Ahlan Kalau begitu saya Rakul Ahmad Pamit undur diri Sampai jumpa di Ahlan Talks Edisi selanjutnya Hanya di Youtube Ahlan TV Channel Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh